Ini adalah seekor nuri. Dia mempunyai bulu yang cantik. Di nuri-nuri itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Nuri hidup di lubang-lubang pohon di dalam hutan. Bayi nuri menetas. Ayah nuri senang sekali. Uh oh, bulunya banyak tanahnya karena bermain di lumpur. Ayo kita bersihkan. Wow! <tuk> wow! <tuk> Ayo kita pasang beberapa bulu yang indah untuk Nuri itu. Wow! <tik> <tik> Cantik sekali. Wow! <tik> Nuri bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Ayo, kita lihat dia beraksi. Aku ingin yang ini. Topi. Tapi, tapi. Hai. Wow. Nuri itu seru keren. Aku ingin yang ini. Apel. Aku ingin yang ini, cherry, cherry, cherry. Oh, itu sungguh keren. Aku ingin yang ini, mangga, mangga, mangga. Aku ingin yang ini, jeruk, jeruk, jeruk. Wow. Oh, itu sungguh keren. Wow. Ayah Nuri membawa beberapa makanan untuk bayi-bayinya. Senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Nuri. Lain kali kita bermain lagi.